Tahun untuk kau dengarkan, curahan hatiku: ku ingin kau tahu apa yang ku rasa. Ku ingin kau tahu. Apa yang ku mau Tuhan tolonglah aku Melulukan hatinya Aku mencintainya Tanpa ku ragu Buat dia mengerti Buat dia ber. The anya how